Nissan Terra 2022 diharapkan bisa menyabet gelar Raja SUV dan menguasai pasar mobil Indonesia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 Nissan adalah satu-satunya produk Jepang yang tersedia kali ini dia menghadapi kembaran berotot yang tangguh di dalam mobil yang luar biasa ini dialah Nissan Terra 2022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 2022 Nissan Terra hingga dijuluki sebagai raja SUV diesel, dikabarkan secara luas bahwa Nissan Terra 2022 diharapkan segera menggemparkan pasar otomotif domestik setelah memasuki pasar Thailand. Nissan Terra 2022 Thailand memiliki banyak keunggulan tersendiri dibandingkan Terra yang dijual di Indonesia. Apa kelebihan dari SUV Raja Diesel ini, berikut ulasan yang dilansir Insulteng.com dari sudut Channel Youtube yang diunggah pada Sabtu, tanggal 13 Agustus tahun 2022. Eksterior, karena temanya freely, jadi tidak terlalu banyak berubah, sehingga bentuknya tetap sama dan ukurannya tidak banyak berubah tetapi keausan timbalnya juga tinggi, lebar dan panjangnya tidak jauh berbeda. Meski ada sedikit perbedaan, namun tetap menjadi mobil terpanjang, terluas, dan tertinggi dibandingkan Fortuner atau Pajero, dan jarak sumbu roda juga terpanjang.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 jadi jangan heran jika terlihat lebih garang dan kokoh, namun jika dilihat dari depan akan terlihat perbedaannya dengan produk Terra sebelumnya, dulu semuanya simetris dan selaras, sekarang dibuat lebih dinamis. Antara lain, grill yang jauh lebih besar dan lalu lintas tinggi, otomatis turun, seri W4 telah berubah dan memiliki banyak aksen yang menekuk ke samping. Lalu lampu belakang juga baru dan sudah menggunakan LED. Jika diperhatikan lebih dekat, lekukan pintu bagasi juga menjadi ciri khasnya senada dengan bentuk bumper yang baru. Berlanjut ke interior, interior Nissan Terra 2022 cukup mengejutkan karena benar-benar berbeda dengan versi Terra sebelumnya. serat untuk versi terbaru memiliki sedikit simetri dan keanggunan sedangkan roda kemudi menggunakan tiga palang dengan semua kontrol kiri dan kanan sekarang untuk mesin Nissan Terra 2022 memiliki mesin diesel 2300 cm3 dengan kapasitas maksimum 190 tenaga kuda Kemudian torsi maksimum 450 Nm dan transmisi otomatis 7 percepatan ke roda belakang. Selanjutnya kita lihat harga Nissan Terra 2022 yang dibanderol mulai dari 500 jutaan hingga 600 jutaan tentunya juga sama dengan harga Pajero dan Fortuner.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 I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown Yeah, let's go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 We're gonna